Nabi pelo sering guyu ya. Lare sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis Inna min khayari ummati kauman yathaku najharon min saati rahmatillah. Seben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najharon min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter merga saking yakinnya jembare rahmate Allah. Jadi, kau itu bener. <tuh>, oh, baterai polis benar. Saya ingat kedua, saya kira bener. Wayang pegunungan Siran mendahului ada di nangis udv Perkara ini buat diseksa nih. Oh, tadi ada lusung kemampuan pengiran nangis, healing dosa ini. Ngarepnya orang Aceh, roh sana, Miss biasa. Saya cerita, merkona aku sering nangis ke sana, itu ngeluh, Mbekodok karena Dewi aku malah perlu dobat no. Ketika dinafi gue sebinter, pinter banget. Nak Dewi buku nasiron ada. Nak Dewi nangis merkawetia ada. aja. nangis mau anak malah. Ini penting akan karena. Bw Abu Abbas ketika santri-santri neguyu terus ada yang protes karena kasroh tuh doh kitum itu kholbah kalau guyu kakean itu marai hati allah mati itu kape alamak nafsiriku guyu neng umurid dunia tapi nak guyu neng puas aturannya allah ini malah jadi wali ini ku masyur nabil nate kholbah Mimbariniku kan saking kayu senggut tergantung mimbar saniki mimbarin Nabi sampai bersoakan tang mutiara itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu, ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan, gonjretan. Dunia ku ben langit tuh sak Nabi yang langit, langit di depan kekuasaan Allah mu wal ardi ala zih. wal bahri ala zih. Nabi itu ya tama lah ya tama ya lu jaminan masih mah sampai awal termasuk ibu marjitaan itu udah mulai mundur lagi udah rubuh perkara dari sahabat ini orang kacau <laughs> nih semua nang nabi udah sampai hatta nakula laytahu sakiton di rasulillah ini terus-terus nombi bariki dirubah. di pangeran urasan nengon nong nyifati awo kok dingin nongga nyifati dua ya semangat atau nyifati pangeran dingin Woi na mobil baru, hp seri baru, nyifati woi kumrojo, woi bar nyifati pangeran dingin. Ew kan gegeleb dengan aku woi yakin woi woi wali woi abot. woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi